yuk cek cek cek cek balik lagi bersama untung spin kali ini kita akan review game get of Olympus kita bawa modal receh-receh saja ya seluruh bawa modal 80000 kita akan coba cari profit profit mantapnya ya kita coba main di bed berapa ya anaknya 800-1200 boleh double jam usah aktif dulu kita coba 20 quick hari ini kita main di CNN slot itu tetap tersolid, solid santri rujaga dunia akhirat wede berapapun dibayar lunas izinnya langsung gas kena co untuk linknya ada dikongkong pasti gacor lur. ayo suruh kasih yang mantap-mantap ush petirnya ush kasi dong wuduh pecah lagi mahkota jadi dong mahkota jadiin dong anjo kurang kurang kurang atas nah, kuning petir ush nah. ya birunya jadi biru ataupun ini enggak mau kurang satu birunya lumayan buat tambahan tambahan tambahan dua lumayan saldo naik sembilan ayo atas mahkota pasti skater Yus, no, pasti mantap -mantap. Gureng. Gureng. jadi usno pastinya mahkota usah kurang hijaunya jadi aduh kurang satu ternyata, dur. terus hmm, apa jadi ini? apa jadi dong? nggak mau, kampret. Hmm. di dua puluh quick kita naah modal masih sama. Kita coba turu kudu kudu. kabulkan berumah sih. Ya. bisa lagi coba pamer belanjaan sore hari ini. dulu hmm. lumayan tujuh ribu. awal-awal yang bagus semoga saja ada truk ternerah atau sepertaruh sepertaruh isi daging ini boleh mau kurang terus kurang kurang goreng kurang kurang terus hmm itu saya Hmm. kita coba main di quick lagi 10 kali yes. sudah saatnya kamu menunjukkan taring kasih ah, jokowi-jokowi manis itu menjadi merah yes, kurang semua kurang satu sayang sekali sayang sekali tadi kurang satu sur anjir ini anjir-anjir 10 20, masih ambas kita coba 10 turbo ya 50 aja 50 turbo harus kasih paham kasih paham yang cakep-cakep yang manis-manis atas belas kasih cakep aduh nggak mau aduh kuning merah jadi dong merah tengah tiga aduh merah jadi harusnya jadi harusnya jadi kasih gelas seperti itu enggak mau malah keterturun. Ayo. Sip. hijaunya jadiin. Ah, tuh kurang, kurang, kurang. Kurang. Aduh, dua-dua terus, cuy. Ayo, satu lagi tadi tipis-tipis. Aduh tiga-tiga biasanya bentar-bentar lagi dapet free spin yang biasanya kita cek cek cek dulu aku tak patuh atas hijau kasih dong dong malah cincin cincinnya jadiin cincinnya jadiin sekalian boleh nah, lumayan free spin pertama kita coba ada isi atau enggak lah semoga bisa mawar panjang yuk yuk yuk, yuk, yuk us Aduh cincinnya kurang us kurang hati jadi dong atas cincin kaki ketip mantap usk awalnya bagus sekali lima empat ribu lumayan lumayan hmm, birunya jadi sekalian us. Aduh atas kelas kaki ketip nggak no? mau atas cincin berarti us yang nurut dong iya yeah. lumayan kaya tambah ambil nesklus bisa friskin masih belas Ayo, us, eh, kurang, kurang satu, sekali, nah, gitu. coba. Nah, nah, nah, ya Hijau nah, boleh, Ungu -ungu -ungu kurang satu doang, atas belah enggak juga terjulur, nggak mau juga. Harus mungkin kuning kurang satu, aduh kurang kurang jeruk, aduh sampai hijaunya jadi nonton merah turun, aduh kurang dua juga. Hmm, Lumayan dapat 66.000 puluh separuh dari bikin. Ayo, so. kasih yang mantap-mantap ayo nah uh, us hmm, kalau kalian bertanya kita saya main di mana kita main di CNN keputar kato-kato solisandor juga dunia era WD berapapun dibayar lunas Oke langsung cobain aja untuk linknya ada di link -komen. Ya. Base, pin komen di yang kedua masih di 50 turbo double channel Oke okay. kita coba ada isi atau enggak ayo kasih yang manis-manis dong mantap atas gelas kasih petir lagi dong Tampil tembakan hijau keluar semua, 12 lumayan. Ambil udah 12 belas, bisa banyak banyak ya, jadi. Punya jadiin sekalian, hijau sekalian. Gelasnya kurang tik. Udah ketemu Pak. main ambil tujuh belas. Masih sisa sebelas, hai. jadiin atas gelas kasih Oh, kasih petir tuh nah dulu, gitu lumayan sembilan sudah ada tanda-tanda jep ini harusnya hijau jadiin atas belas kasih petir jadi jadi ujungnya kurang satu, uh jadi kuning tapi yang kurang ini, iya kan kuning terangkat belum bisa satu, Yus masih bisa, perlu pisting lagi us kasih paham, us Yus, uh, uh, uh. uh, aduh, kurang. Eh lelelelelele, Yusnya -le -le -le -le. jangan bercanda, Yus. Ah, nih nih, setir loh, Yus. Merah, hijaunya jadiin, Yus. hijaunya jadiin, kuning dulu, hijau hijau, hmm, lima belas ribu lagi wudhu uh, 15.000 kali 940.000 tuh akhirnya dp mantapnya datang uh, 600.000 ayo ini nggak mau juga nah, biru boleh yus. merah sekalian tuh mau hmm. wow. udah 31 masih sisa dua 6131. Aduh, kuning, merahnya jadi sekalian Ah, nanggung semua tuh. Merah kurang satu, hijau kurang satu juga. Lumayan 631 naik. Oh, lumayan tuh. Bagian lumayan ini. Aduh, rudu rudu rudu Pengen coba kayak gini langsung aja ke CNM Club. Untuk linknya ada di pin komen, jangan lagi, jangan memang mainnya cuma di Ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, kita ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, tanda tanda ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, teman ayah, ini mau, Ini ayah, mau. ayah, profit udah lumayan ayah, ayah, Kalau ayah, ayah, ayah, gini, udah profit segini ayah, ayah, ngapain lagi main udah nikmatin aja senso sensanya nya ya hey guys jangan lupa ngapain game ini sebagai mati hiburan saja bukan mata pencarian rote so, kan main-main pakai uang dingin saja ya guys. Okay? ingat mengikmati CNN ya, plot Oh iya yeah. nah terima kasih yang sudah menonton saya spin undur diri selamat menikmati hari-hari Olympus.